akan pembelajaran kita hari ini yaitu pendidikan agama islam dan budi puterti, Ya. dan tanpa pula kita dirimkan salam dan taslim atas tujuan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang beneran ya. nah selanjutnya ibu ingin mengecek kesiapan belajar kalian silahkan anak-anakku Sebelum belajar Silahkan kota kelasnya Dan dilanjutkan dengan surah anas silakan Baiklah teman-teman Sebelum kita memulai pelajaran Salah kabarnya kita berdoa Berdoa dimulai Bismillah Tepat. yang ketiga melalui kegiatan pembiasaan peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. yang keempat melalui kegiatan pembiasaan menghargai pemeluk agama lain sebagai implementasi beriman kepada kita kita mengobservasi ala dengan benar. yang kelima melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dan suhu dengan tepat yang keenam melalui kegiatan berdiskusi bisa tadi digapatkan mengenai kunci pemahaman khalayak kita tentang allah sebagaimana taala dengan benar yang ketujuh melalui kegiatan membaca beberapa kitab bisa tadi digapatkan mengenai kisah tentang kitab dan semua dengan benar ya itulah tadi tujuh tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ya jadi untuk materi hari ini yaitu perbedaan kitab dan suhu dengan tepat kemudian yang kedua menguraikan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan benar kemudian yang ketiga melalui kegiatan apa? berulang-ulang peserta didik dapat dilaporkan dari nanti tentang kitab dan suhu dengan benar ya jadi sebelum kita masuk materi Pertemuan yang minggu lalu? Masih Bu? Ya, apa itu? Itu tentang iman kepada Allah, berarti percaya dengan sepuluh hati ya. akan adanya kitab-kitab tersebut. Ya. Terus di situ kan ada empat kitab. Eh hmm. bisa disebutkan kitabnya kitab apa saja yang lain? Di situ kan ada empat kitab. Iya, kitab al kita Ya, sebutkan di situ. Kitab Taurat, Kitab Sabur, Kitab Injil, Kitab Al Qur'an. Ya, jadi ada empat kitab eh, dalam eh, apa namanya? Ya, ya. ya yang Allah tunjukkan kepada para sunnah yang pertama Kitab Taurat, yang kedua Kitab Injil, yang ketiga Kitab Sabur, yang keempat Al Qur'an. Jadi ada empat kitab ya sekarang kita masuk pada ya jadi sebelum kita masuk pada tayangan video ibu akan menjelaskan dulu sedikit masalah perbedaan kitab dengan sur ya kitab mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman -sama, Allah subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama isi kitab lebih lengkap daripada isi suhu. Bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhu masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kemudian kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhu. Ya. Kepada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ada di situ berapa hikmahnya ada tujuh dari sembilan yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia yang kedua pedoman agar manusia tidak berselisih yang ketiga memberikan informasi secara kehidupan yang keempat manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah SWT kepada para hamba dan harga. yang kelima manusia yang beriman akan mendapat apa akan dapat mengetahui dan menggerakkan mana yang baik dan mana yang buruk menyus menyapa segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu Wataala yang ketujuh hati bisa menjadi lebih terang delapan memiliki sik sikap toleran yang tinggi dan kesembilan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan jadi itulah tujuan apa di ya berikan kepada kitab-kitab Allah ada sembilan nah selanjutnya sebuah video, kalian mengamati ya? Silahkan mengamati. Yeah, Terima 15 teman Nah, sudah, sudah, silakan <tries> sudah, Silahkan kelompok sudah, silakan sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Tentu ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia yang perjalanan hidup dan ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah sebagai berikut: satu, yang dan mana Ada pun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut: satu, memberikan petunjuk kepada manusia yang benar dan mana yang salah dua. pedoman agar manusia tidak berceris dalam nafkah kebenaran tiga. memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia. jadi empat. manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada para hamba, para hambanya dan makhluknya. Ini Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab kitabnya nya 7. Hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan. Atau 8. Memiliki sikap toleransi. Yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan tentang penanam sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. 9 meningkatkan kesabaran dan penerimaan cobaan ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah selanjutnya. Kelompok 3, silahkan mempresentasikan apa yang diamati di atas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan kesimpulan hasil pengamatan kami Tentang macam-macam kita yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran Dan Nabi yang menerima Tuhan Daripada isi suhu. Kedua, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhu masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhu. Dan keempat, hukum-hukum yang tercantum dalam suhu tidak selebihnya atau masih kurang dari Al Qur'an atau dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan para rasulnya. Jika ada salah-salah kata, Mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian dari empat kelompok tentang perbedaan kitab dengan suhu serta hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian ada masih ada pertanyaan sampai di sini masalah perbedaan kita dengan suhu atau hikmahnya Pisa, bisa. bisa Sedangkan kitab itu sudah dibukukan, sudah menjadi satu. Jadi yang terpisah tadi itu, itu sudah menjadi satu. Ya lembar-lembar yang terpisah tadi itu sudah menjadi satu, makanya dijadikan sebagai kitab. Ya. ya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada dalil khati tentang perbedaan kitab segera. Ya. Silakan. Kelompok puasa dibacakan ayatnya dengan artinya silakan. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ya, selanjutnya kelompok dua, bacakan satu orang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessim> Artinya <Sessim> nya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu yaitu kitab Injil dan Isa. Ya. kelompok Silakan kelompok membacakan ayat Setelah. C Ya, kelompok dibacakan ayatnya. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Quran Al surat Al-Anam ayat 18 ayat 18 Ya sekarang masuk pada kelompok 4 silakan dibaca ayatnya seorang Auudzu billahi minasy syaithonir Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa Quran Surah Al-Ala Ayat 18 sampai 19. Ya, jadi itulah tadi dari keempat kelompok yang membacakan ayat. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya, simpulannya yang pertama adalah perbedaan kitab dengan suhu. Jadi perbedaan kitab dengan suhu itu adalah eh, mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Kemudian perbedaannya ada tiga isi kitab lebih lengkap daripada suhu. Yang kedua bentuk dari kitab sudah dibukukan. Yang ketiga kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhu. Kemudian ada pun firman Allah tentang perbedaan kitab dengan suhu. Ibrahimah Wa Musa Yang artinya Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu Yaitu kitab-kitab Ibrahim Dan Musa Jadi itulah penjelasan atau kesimpulan Yang yang dapat kita simpulkan pada hari ini Ya insya Allah Kita Apa namanya mudahan nanti kita akan bertemu kembali pada eh, Materi selanjutnya Ya Kemudian Sebelum Kita akhiri Ya, sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan, eh, apa namanya, atau membacakan doa sesudah pulang. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, langkah beratnya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.